Pada saat itu saya... Hahaha, <tuk> Akmal mau ikut, kamu itu gak akan mampu. <tuk> Biar aku buktiin <tuk> kalau aku itu bisa. <tuk> Eling Lee, wong sukses iku ora teko secara instan. Nanging tekone teko usahamu diwi. Ini kesempatanku